Jah, pas niku dek nengerti ni kan umpomu kulon ngertos, nak nyawa dijabuti allah, roku lo nak jabuti yangmu, meniku hati hati. Lu apa susahnya ngerti semenjak nopo sekarang itu kan. Tapi masalah dek ya wong pinter, saya so, aku yakin cip Israel itu ilmuwan, ya kan tidak ada buktinya, saya belum merasakan ya, susah kalau nanti jabut. Iarnya kalau dibilangi, usake tenan seksine sakit nggak ada buktinya karena saya ada merasakan, kita lihat ini ngono kira-kira jadi dilengkapi ini agak sakit, tapi kan dia tidak tahu apa, buktinya jadi dilengkapi, nabi itu pula walu, biasanya ketua ini, betul, itu itu, walau itu khotib nilan ojo ngandhani sironi, yang surfi laidina tulamu, yang dalam ngomong sing dhalim, kafaruk, tiga si kafir, sopa laidina, bitar ke kelawan usul ninggal dan rusak maksudnya apa, namun ngerti ini mau deni tiang No, ngonais aku nyekso, kue jodeman mengcancel. Ngono saya nyekso, kue getun. Jadi Pangeran Nurutin Abinoh, tapi dengan syarat sekali aku nyekso, no, kue jodokan keman konbatalo penyiksaanku loh. Berkoyono Nabi sing ngongkon ngonikso bareng disikso. Ampun Gusti Amun sih tuh, tuh ramen tolo. Dan Abinoh Sekali aku mulai nyekso, kue jodeman ngusul no supaya rasi ras itu. Sini ngono po walatuhotib nifiladi natalamu. Ebi eh, tarkin po eh, ihila. Khim, jadi Allah gak seneng, nah Noboh dibatal, dibatalkan. Padahal sakit mawon, ngisaket mawon terserah pengiran pangeran, kataus. Masalena Yunus, aksiannya Noboh dibatalkan. Falolaka nas koriyatun a manas vanavaha imanuha illah kau manapoh Yunus lama amanu manu anhum azabal krisi filhayat itu nyawa mata anhum Noboh ilahi. indah. Terus wantan gitu. Kau Nabi berarti disiksa. Nabi nek getun umate getun terus siksane dibatalkan. Tapi teng Nabi Nuh no, wala tu khatibni fil ladina dzolam. Eh gitarkin apa? Makanya Artinya enggak boleh siksa ini dibatalkan. Merga innahum saat meneka umma Nabi Nuh no, muhraku nek iku bakal tenggelam kabeh. Iku pengeran. Kayak kados tiyang ngono wong nyangka sinten teng darat iso tenggelam. Ya, tapi nek tsunami. Nek wong ora oleh Wong ramu mungkin nek darat kok tenggelam. Allah gawe contoh napa? tsunami wong ning darat tapi napa tenggelam ngene sampe ana iso ngrasakake bebas saka siksa iki namung la haula wala kuwata napa illa billah badanan sing ngertos kita badhe seputi boten wa ma atri majuf alupi wala pikum gitun roh sok ben niku kulo ge sering digugat kiai-kiai lho jenengan kan yo roh lek tapi jenan ditiki kok pede jenan kok syukur mergo aku roh nak nyembah pangeran mesti bener e aku pede Ya aku roh nak pangeran apian ya, Tapi nasibku lo kan raja nasib kan ya, jelas. Nasibku lo jenan kan raja jelas. Iya saya raja jelas. aku kue tapi pangeranku jelas. Aku kue urapan penting makhluk lo penting. Mau barang apa penting gak boh pertimbang lo. Malah kaya yana yang barang apa penting gak boh. Seng penting nih dunia. Aku pangeran ku rip terus ku terus ku terus. Siku penting. Lain aku mati urapan penting. Makhluk, dunia, aku mati dunia yo jalan. Terus. Masya wa ta firul ayung, kok laki ro kek, wo islam besu wek, kok laki ro nak, wek urapan tengah woni mulai, <laughs> mulai tengah. Jadi dunya gu rusa, yuna pengerane mati, la pengerane raiso, mati al hayul, koyu, melane kutecici mat, awo hula, ilah, ilah, walah hayul, koyu, koi nganto ira ya bobo, sehinggara ulang nganto iku pengerane, la ta kudu sinatu, wala na, melane um. kek yale male menarut santi dengan toki baro, perkara ne sehinggara ulang ngantuk iku pangeran <laughs> Iya sai paham gitu. Terus wong iku ya wedi suul khotimah, tapi aja ya, berlebihan. Akhire ra isa nyifati, ra isa taladzut ampe Allah Subhanahu wa taala. Ala bi hitat ma inul Kalo... Ngene jenengku tuwe lengen. Misale sampean wedi kula njenengan nak suul khotimah sebudhi, kula nak mabun raka sepundi. Kuwi ora ya, usah sebuta sebudhi mabun raka ya wis ya pantes ae wong trima menungsa kok. Mabun raka ra oleh ya oleh wae sing larang sapa. Panggil. Cuma masalahnya, nak aku mungkin lebur rokok. ya yo, mestinya atim. Yo ya kandani. Yo ya mungkin lebu swarko. Tapi sekali-kali ngelugus. Nah nanti kalau lebu swarko, aku bingung. Kusunguran tenater roh. Yo sekali-kali boyo. Ya, Panggil gr nganten lo cocok. Naku lebur rokok sepunti. Yo ya, sekali-kali menikuk. Naku lebu swargus sepuntigus. kaget mau derek nater roh. Dan ini Imam Mamuzar juga banten gue. Jika seorang momen takut lebur rokok, kudune. Nadek ini mantenan. Yo ya mungkin lebu suarga. Tapi setan menghidupan kon membesar-besarkan kemungkinan melebuh rokok. Biar orang nyaman sampai Allah SWT. mestinya cara berpikir, aku ya mungkin melebuh rokok, ya mungkin melebuh suarga. Bagaimana mungkin. Bagaimana mungkin, amal sholah kurang cukup. Gus. Mereka melebuh suarga, itu tidak butuh amal aki-aki. Mereka butuh rahmat Allah. Apa orang mengarah ke Allah, tidak nah, menyesal, tetap menang. Buang amalam si den, awang suwarga, Bu Nabi disini, tenang, itu enak buang rasa anak gue el beswar ko ge beswar ko buang api adam di sini suwar ko yukak motel <unintelligible> ini rong amal rong opo cuku-cuku ribet enggak ngemudi suwar ko es tenang aeng suwar ko wae baba emba emdi si paham ge wae baba emba eno bo emba jadi habitat manusia itu habitat surgawi, karena emba emba emba emba lahirin enggak bo suwar ko git ora nah, duwe bakat lahirin enggak roko wae emdi kutu potensi masuk surga itu lebih tinggi ketimbang masuk nopo nrok mulanya orang guyonan tanjung Nabi marai marahi nih melebu swargo jadi pintu swargo itu walu ues didudono cara kena wudu yang suci nak sholat nih di cara nih melebu swargo itu terus ono hadis miftahul jannah la ilaha illallah Kuncine swarga iku la ilaha illallah. Sementara kita ora tahu diwarai kuncine rokok. Berarti kita mlebu kemungkinan ra isa, mergo ora roh kuncine. Lho boten iki buatan guyon tenan. Tapi kok lucu, kowe iku ora rokok. kuncine neraka sawangane tetep wae rokok. neraka. Lah iku mlebu ndi iki? Butulan. Wong ana ulama sing husnuzon. Ketok nawong minen ora pantes mlebu swarga. Wong Allah iku kuncinnya membusuarga kuncinnya rumahku seduduh dono les kunci seduduh berarti kan apa gak tahu nyerita no kuncinin rokok kue tahu modal khatib miftahunar lalu tak kok itu yang baik kembali ke ya tadi gus lajaran kok pd aja pak merkoh kuncinnya suarga itu aku seduweh istighfar pengiran rumah ini lah ilah ilah lah kunciin rokok si langbon awa mijau Kunci gon neraka wis hilang, ilang. Mbah awake mu ijak. orang syukur piye? Wong kunci ku kata dasar kata kunci. Kuncinya di mana? Lho kuncine swarga mesti kekno kita gitu, rumane miftaahul jannah. La ilaha illallah. Mulane ora bakal wong la ilaha illallah iku abadine neraka. Mreko wis nggowo Sementara neraka ora ra kuncine. Mugo-mugo kowe ora buka orang-orang apa? kunci. Lha apa ono sing ki pesi, mung kuwi neraka ora ono pintune Gus. Saking ambane ora ono napa pintune terus blang-blang ono wae. Kosorane kok pesifis. Senengane kok napa? Pesifis. Nah, aku cara berpikir ra ngono. Ngene, ning ora-ora masar iku wis nggo kunci. Dadi malaikat tapi mlebu nang neraka ra Aku wis digowo kunci swarga kok bono neraka. Wis nggo kunci swarga ya berarti berak. Menabuh suara, Keliru iro kena aku neng roko malaikat, aku segowo kunci opo suara, kau segowo kunci hotel, ibu pelayani, ibu tunggu layani, ibu kunci, mana kunci kau cukeman ceplok, kunci iman, kunci keman opo, caranya sebundi, ini kung ngakaknya kaya hujah. kaya no huja. nge -nge kaya kaya hujah. nak kaya kaya allah kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya bahwa Allah ini ku pangeran lan pangeran namun Allah subhanahu wa ta'ala faalam annahu la ilahin il. buatun kok jumlah enak jumlah ini aku aki-akian ngelafatno ini ku uang paling sehat gini paling akeh ngelafatno tapi filosofi gini filosofi bahwa inna solati wa wamahyaya wamama tidillahi robbilalamin gini carane gampang bener sih ini alih carane gampang nak roh nak kira pangeran carane gampang Kue lahiriku karapem tak karapie Allah, kersane Allah. Kue wujud itu karapem dewe bohkersane Allah, kersane Allah. Kue mati kersane kue tak kersane Allah, kersane. Oh, gua terus ketok, awam terus ketok. Nak kamu tidak siapa siapa. Gua ngakoni Allah. Jadi orang itu harus membombardir diri dirinya dengan pertanyaan-pertanyaan. Nak panjai kue kuat tenan, oh mati Jadi wong kafir kafir sing duwe senjata, duwe nuklir, duwe harta apa mereka bisa menolak kematian? Tetap mati kan? Mulanya Quran menulis, falola nak nah, tenan hebat tenan pas mati nyawam cekeli islam goblok amerika hebat, negara yang didaya hebat, orang kaya hebat. kalau pangeran sederhana teorine Quran orang hebat tuh orang yang ketika mati tidak mau itu hebat Siapa orang hebat menurut Quran orang yang ketika mati, tidak mau dan berhasil mempertahankan nyawanya? Oh, non no, yang no, ini. No. Apa Presiden Amerika tidak mati? Apa penemu nuklir, Kak?